Halo Assalamualaikum kawan-kawan channel Malam ini kita uh, Menyaksikan langsung uh, Proses terjadinya Banjir Banjir ini uh, Terjadi pada Jam 00 uh, Tanggal 17 uh, Mei 2020 Atau malam Minggu ya. Sampai jam setengah satu dini hari banjir sudah memenuhi apa namanya lantai masjid Attaqwa Gampung Belang Erling atau Krung Haji, Jambatan Sawang Aceh Utara kondisi masyarakat Gampung Belang atau di Krung Haji disini sangat sibuk ya kondisinya mereka menyiapkan semua peralatan untuk diungsikan di bawah dia dulu